Oke okay guys, sampai jumpa lagi seperti biasa jumpa lagi di channel Mr. Bongo guys kali ini saya akan bikin video mengenai apa senapan ini karena masih belajar guys belajar membuat senapan angin sendiri, ini unitnya sudah jadi kita tinggal tes power sama akurasi, langsung saja kita tes, guys. <tuh -tuh. ini masih geser ini adalah bidikan yang pertama guys kurang naik dan kurang kiri sedikit sekarang kas yang kedua kita coba saja Kita coba lihat hmm. Yang kedua guys Ini yang kedua siapa Sekarang kita coba lihat Oke, guys Ini adalah targetnya Yang pertama ini Yang kedua bawah Yang ketiga Sudah ini saya pikir apa goyang tangan saja, guys. Jadi sudah apa? Kalau untuk hewan sekecil burung sudah dipastikan akan tumbang, guys. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, guys.